وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله قم مسلمين masih kita berbicara sekitar Badar atau perang Badar al kubra dan kemarin telah dibahas setelah kejadian perang Badar yang Allah subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin maka Rasulullah saw memberikan kepada mereka beberapa pesan-pesan bahkan sebelum berperang sudah berpesan tentang adanya orang-orang yang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak mau untuk berperang orang-orang yang dipaksa untuk berperang itu sukrihu dibawa untuk berperang oleh, -oleh orang Quraisy dalam keadaan mereka sungpunya tidak mau berperang dan tidak punya hajat untuk berperang di antaranya paman beliau oleh Rasulullah itu Abbas Ibn Abdul Muthalib maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau Melihat mereka orang-orang yang seperti itu hindarilah, jangan bunuh mereka. Alhamdulillah, setelah Allah subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan turunnya malaikat, bahkan Jibril dengan menunggangi kudanya dan ikut bertempur bersama kaum muslimin. Tumma baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.عِنْدَ ala ala ala al الْفَتْحِعَمْدُللهِبْنُمَوَاحَهِبَشِيرَة Kemudian setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah sebagai beshiron, sebagai pemberi berita kabar gembira. Ini setelah menang, langsung diutus Abdullah bin Rawahah ke Madinah. Dan Madinah ada beberapa daerah yang tinggi dan ada daerah yang rendah. Yang tinggi disebut dengan aliyah, sedangkan yang bawah adalah asfal. Maka dikatakan diutusnya Abdullah bin Rahah ila ahli al-Aliyah diutus untuk memberitahu ke daerah tinggi Madinah. Bima fatah Allah azza wa jalla sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al muslimin diperintahkan untuk segera memberitakan berita gembira kepada kaum muslimin dengan kemenangan Allah azza wa yang Allah berikan kepada rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan juga Rasulullah sallallahu mengutus yang kedua Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah diutus ila ahli as-safilah, ke penduduk di daerah rendah Madinah. Setelah so, ma akbel kafilan ila madinah maka Nabi pun kembali bersama pasukannya menuju Madinah. Wa ma'ahu min al-musyrikin dan bersama beliau banyak tawanan-tawanan dari kaum musyrikin. Di antara tawanan tersebut ada uqbah Ibn Nabi Dan ada nazor Ibn al-Kharid Yang keduanya Seorang kafir yang mulutnya keji terhadap kaum muslimin Yang mulutnya Mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW Termasuk dalam tawanan Dan Nabi pun membawa Bersama rombongannya, An-Nafal. An-Nafal, pampasan perang. Kata lain dari Ghaniwah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Yasa'lunaka anil anfal. Uli anfalulillahi wal-rasul. Mereka bertanya tentang al-anfal. Al-anfal, bentuk jamak dari Nafal. Uli anfalulillahi wal-rasul. Katakanlah, bahwa an-Nafal, pampasan-pampasan perang itu, Adalah hak Allah dan Rasulnya yang akan dibagikan juga dengan aturan dari Allah dan Rasul itu makna lillahi al-rasul Rasulullah SAW kembali bersama rombongannya dan pasukannya dan bersama mereka an-nafl harta-harta benda pampasan perang dari musyrikin Quraisy. Khuraish yang didapat dari kaum musyrik. wa ja'ala ala nafli Abdullah ibn Ka'am Ibn Amr, Ibn Auf, Dan yang memimpin Al-Nafl, kerana nafli itu banyak bawaannya, maka itu rombongan tersendiri. Dan di sana dipimpin oleh Abdullah Ibn Kaab, Ibn Amr, Ibn Auf radhiyallahu ta'ala, anhu. Sama akhbal Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi Berarti rombongannya, pasukan perang bersama Rasulullah SAW, ada para tawanan-tawanan, dan ada Rombongan pembawa harta-harta Benda Atau lebih tepatnya pampasan perang Karena tidak dalam bentuk harta Seperti mas dan perang Tapi yang terbanyak adalah senjata Atau hewan-hewan Tunggangan Ini yani apakah kuda Unta dan berbagai macam senjata senjata Dan perbekalan-perbekalan Mereka serta perlengkapan perang Seperti baju besi Ataupun baywah Bayotoh bukan telur Bayotoh artinya Ah, apa namanya topi baja ya. kalau topi baja waktu itu tertutup sampai kemuganya nya itu juga berharga di kalangan mereka maka rasulullah saw menuju madinah dengan rombongan rombongan tersebut hatta idah karajah min madiyak safra hingga ketika rasulullah saw sampai di madiyak safra Ya walaupun maknanya adalah tempat sempit yang kuning tetapi itu hanya nama tempat saja. Jadi sampai daerah Madyaqus Safra. Nazala ala kathib bainal madyaq wa bainan naziah. Rasulullah sallallahu alaihi singgah istirahat di daerah Kathib yang berada di antara Madyaq dan Naziah. Setelah Madyaq sebelum Naziah. Sampai di sana Allah S.W.T. singgah sebentar dan kemudian nafla afa Allah muslimin binal sampai daerah tersebut di daerah yang namanya kisib di antara madjah dan naziah. Rasulullah S.W.T. membagikan di sana pampasan perang tersebut dibagikan dengan adil oleh Rasulullah SAW untuk seluruh pasukan perang kaum muslimin ala sawa dengan sama dengan adil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi kemudian berangkat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke Madinah sampai ketika di daerah Rauha, laqiya al muslimun. Ditemui Rasulullah sallallahu dan pasukannya oleh kaum muslimin di sana. Yuhanniuna bima fataha Allah alaihi. Mereka menyambut dan memberikan ucapan-ucapan selamat atas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Yang fathallahu alaihi wa man ma'ahu muslimin yang Allah berikan kemenangan tersebut kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Yohanniun mengucapkan ucapan-ucapan tahniah. Ucapan, ucapan tahniah itu mubarak, atau ucapan selamat atau ucapan-ucapan seperti ini. kegembiraan mereka menyambut kaum muslimin dan Rasulullah SAW atas kemenangan mereka. Fa lahum maka berkatalah seseorang dari kalangan muslimin yang bernama Salamah Ibnu Salamah Salamah Ibnu Salamah kata dia mal ladzi tuhanni'una bihi mal ladzi tuhanni'una bihi apa yang kalian ucapkan kepada kami Ini yani tahni'ah apa ucapan selamat kalian ini untuk apa kami memerangi mereka itu mereka tidak ada apa-apanya yang kami hadapi itu adalah orang-orang lemah ajain Ya, ini ketika mereka menyambut gembira dan memberikan ucapan-ucapan selamat kepada kaum Muslimin, sahabat tadi merasa bahwa kami tidak tidak hebat. Kenapa merasa tidak hebat? Karena dihadapinya lemah, ya, masya Allah. Rasulullah SAW mendengarkan ucapan selama tersenyum. Padahal jumlah orang-orang Quraisy berapa? Tiga kali lipatnya kaum Muslimin. Persenjataan mereka bagaimana? Lebih lengkap dari kaum Muslimin tetapi kata Salamah ibni Salamah, Yang kalian sambut tadi, yang kalian ucapkan dengan selamat selamat tadi, apanya? Kami tidak mendapati mereka kecuali orang-orang tua, rentak, lemah, seperti unta-unta yang lemah dihantarkan kepada kami itu kami sebelih. Selesai. Seperti undang-undang yang lemah, diantarkan kepada kami untuk kami sembelih, maka kami sembelih. Patabat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallam pun tersenyum mendengarkan ucapan, salamah ini salama. Padahal pasukan Quraisy, pasukan besar, pasukan lengkap senjatanya yang jumlahnya tiga kali lipat pasukan kaum Muslimin dan juga badan-badan mereka besar besar, bukan orang yang kurus-kurus, tetapi beliau menganggapnya mereka itu lemah. Maka Nabi bersabda sambil tersenyum, Aibna aki ulah ikal mala. Wahai anak saudaraku, mereka seperti ini. ini mereka memang lemah. Orang-orang kafir gak memiliki kekuatan apapun. Fadhabat sama Rasulullah Sallam. Hatta ida kan Rasulullah Sallam bila safraq util al nazar ibn al Haid. Ketika perjalanan pasukan tadi belum sampai ke Madinah. Baru sampai di daerah Sofro, dibunuh Nador ibn Harith. Siapa Nador ibn Harith? Nah, salah satu dari tawanan perang yang tadi disebutkan. Bahawa tawanan-tawanan tadi ada sekian puluh, di antaranya Uqbah ibn Abi Muayyad dan Nador ibn Harith. Nador ibn Harith, karena ucapannya yang 'naudzubillah' mengejek dan mencacar Rasulullah dengan sehinahinanya, maka sungguh sangat pantas orang ini dibunuh. Maka di perjalanan sudah tidak sabar Ali bin Abdul Talib ta'ala anhu untuk membunuhnya. Maka talahu maka dibunuh oleh Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu keluar jat. Hatta jika kena di arq al Zabiyah katalah Abu Bakar ibnu Muhammad. Hootilah Abu Bakar Sampai ketika di daerah lain yang selanjutnya yaitu daerah al Ker Zabiyah dibunuh lagi seorang tawanan yang bernama Uqbah bin Abi Muayth. Uqbah bin Abi Muayth yang meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pantas baginya untuk dibunuh. Di ya, antara tawanan-tawanan itu ada yang dibunuh karena memang kelakuannya sudah keterlaluan. Adapun sebagian yang lain masih diharapkan Allah Taala sallam kalau-kalau mereka akan masuk Islam. Faqala Uqbah, "Hina amara Rasulullah sallam alaihi maka Uqbah berkata, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya, ini sebelum dibunuhnya, ketika sudah ada keputusan dari Rasulullah SAW, bunuh dia, maka dia berkata, faman li sabiyyah muhammad, qalannah. Kalau begitu, apa bagiannya untuk Sabiyyah, ya Muhammad qalannah. Fagatalahu 'Aasim ibnu Thabit ibnu Abil Aqleh al Ansari. Maka kemudian dibunuhlah Uqbah ibn Mu'ayyid Oleh Asim ibn Thabit ibn Abi al Aqlah Al-Ansari Berarti Alim Nabil Thalib Membunuh Nathar ibn Harith Dengan perintah Nabi juga Sedangkan Asim ibn Thabit Membunuh Uqbah ibn Nabil Juga dengan perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ada pun yang dipikirkan bagaimana nanti keluarga kuya Rasulullah Khabiah ini Anaknya atau keluarganya. Bagaimana nanti mereka ya Rasulullah? Apa bagiannya? Enggak. Karena mereka kafir. Keluarganya masih kafir. Seumpama so, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah قدما المدينه, maka berangkat lagi pasukan menuju Madinah. خيبل الاثارا بيوم atau قبل الاثارا atau sara biyum sebelum datangnya pasukan tawanan satu hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai ke Madinah. Sedangkan pasukan yang membawa tawanan belum nyampe kecuali keesokan harinya. Ini perjalanannya memang jauh beberapa hari. Wa hina al-athar farraqhum bain ashabihi wa qala tawsu bil Setelah sampai tawanan-tawanan perang ke Madinah maka Nabi pun nabi menyebar mereka jadi tawanan itu tidak disatukan dalam satu penjara khusus ini kayaknya bisa diambil pelajaran untuk mereka-mereka yang repot-repot bikin bangunan penjara kalau Rasulullah salam, membagikan mereka kepada kaum muslimin, kamu pegang ini, kamu pegang sipulan, kamu pegang sipulan, kamu pegang. sehingga setiap yang ditugas karena setiap yang diberi dia memiliki tawanan di rumahnya Masing-masing mengikat dengan kakinya dengan rantai sebagai tawanan, diberi makan, diberi minum dan diberi nasihat setiap hari. Nabi berpesan kepada mereka mereka yang menjaga tawanan di rumahnya. Rasul menyatakan ista'uzu bil asara bil usara khayra. Aku wasiatkan kalian, aku pesan kepada kalian agar menjaga mereka dengan baik. Lihat ya. Tawanan-tawanan orang-orang kafir Di tangan kaum muslimin Diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk dijaga dengan baik Jangan disiksa Jangan diterlantarkan Dibikin lapar, dibikin haus, jangan Diberi makan sebagaimana mestinya Allah SWT memerintahkan Dan memuji orang-orang yang memberi makan yang memberikan miskinan orang miskin atau yatiman dan anak yatim wa asira dan tawanan asir tawanan usara jamaknya ikhwan bin al muslimin yang saya hormati maka inilah ajaran Islam tidak seperti ajaran-ajaran orang-orang kafir yang mereka bikin sendiri yang mereka karang sendiri agamanya sehingga kalau sudah mereka mendapati tawanan orang-orang muslimin maka mereka akan siksa habis sampai matinya Allahumma amin. Adapun kaum Muslimin ketika menawan orang-orang kafir, apa pesan Rasulullah Sallam? Istausu bil asari saya. aku wasiatkan kalian, aku pesan pada kalian agar menjaga tawanan tadi dengan baik, perlakukan mereka dengan baik, sebagaimana Allah pula perintahkan dengan kalimat: Oyo ta'imu nata'am ala robihi, memberi makan dengan ikhlas miskinan wa yatiiman wa asira memberi makan orang miskin memberi makan anak yatim dan juga memberi makan tawanan-tawanan perang wa kana man qadima makkah bi musabiq al-haisuman ibnu abdillah dan orang yang pertama datang ke Mekah dengan membawa tawanan-tawanan quraish adalah haisuman Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu Sedangkan Quraisy di negerinya di Mekah dalam keadaan mereka menangisi dan meratapi mayat-mayat mereka terbunuh sekian banyak dari musyrikin maka mereka pun menangisi dan meratapi mayat-mayat mereka. Wanahat orang-orang Quraisy nahat dari kalimat nahiyah atau Na'ihah, dari masjid, ni'ahah, apa ni'ahah? Meratapi mayat. Yang Allah SWT menyatakan dengan sekian atau beberapa perkara jahiliyah yang masih tersisa di kalangan kalian adalah ni'ahah. Meratapi mayat. Kau muslimin tidak boleh melakukan ni'ahah karena itu adalah sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Adapun Quraisy karena mereka musyrikin kebiasaan mereka demikian bahkan mereka merasa tidak berbelasungkawa kalau tidak merasapi bahkan merasa mereka belum memberikan kewajiban kepada si mayat kalau tidak merasapi maka mereka bahkan akan menyewa para wanita-wanita tukang nangis dibayar nah eh, Mustajarah namanya Naihat Al-Mustajarah Adalah penangis-penangis sewaan Nanti mereka berkeliling Menangis meratap, Menjerit-jerit Meraung-raung Merobek-robek Bajunya Menjamak-jamak rambutnya Meratapi Si mayat Dengan mengucapkan berbagai macam Syiir-syiir Ratapan Ketika mereka Orang Quraisy Menangisi Dan meratapi mayit mayit Mereka Mereka sadar Dan mereka saling menasehati Kalau Mereka berkata La tab'alu La tab'alu Paya belukan Muhammad dua ashabah, jangan kalian lakukan, jangan kalian lakukan, nanti akan terdengar oleh Muhammad dan kawan-kawan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yani mereka malu. Kalau sampai terdengar mereka meratapi mayat-mayat mereka, sedangkan kaum Muslimin dalam keadaan menang dengan gilang gemilang dan mayat-mayat mereka atau mayat-mayat mereka para kaum Muslimin adalah syuhada, orang orang yang syahid yang mendapat dari Allah SWT. Kebaikan dan kemuliaan, pahala yang sangat besar sebagai syuhada. Maka mereka tidak meratapi mayit-mayitnya, tidak meratapi orang-orang matinya. Ini kaum Muslimin. Sedangkan orang-orang Quraisy meratapi mayit-mayit mereka. Kalau Allah cengeng, ha? Cengeng mereka. Gagahnya ketika di awal bukan main, sombong, merasa bahwa dirinya pasti akan menang. Biar orang-orang Arab tahu, kata Bujahan. Biar kita di sini merayakan kegembiraan, sehingga orang-orang Arab semuanya akan tahu bagaimana kehebatan kita. Ternyata apa yang terjadi? Kekalahan dan kemudian nangis. Meratapi mayat kena orang meratapi mayat di negerinya. Sampai mereka tersadar sendiri dan berkata, ahlu, Jangan, kalian jangan meratap jangan meratap, nanti terdengar oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kita akan malu. Faiz Pakismi nanti mereka akan mencukuri kalian, rasakan begitu. Dan juga kata mereka saling menasehati. Walla tabazu fi hatta Kata mereka orang, -orang Quraisy, pertama jangan meratapi naik. Stop, jangan meratapi naik. Nanti terdengar oleh kaum Muslimin, mereka akan menertawakan kita, mengejek kita. Yang kedua Jangan ada seorang pun yang datang untuk menjemput tawanan sampai mereka yang menawarkan kepada kita. Apa maksudnya? Sama dengan yang pertama, gengsi. Kalau kita yang ke sana minta tawanan, jangan. Biar mereka yang menawarkan kepada kita, maka kita akan bisa tawar harganya, Tebusan. La ya'rid 'alaikum Muhammad wa ashabuhu fil agar mereka Muhammad dan sahabat-sahabatnya jangan meninggikan harga tebusannya alfidah, tebusan demikian kata mereka demikian kata mereka di lidah-lidah mereka kenyataannya mereka sangat sedih dan menangis dan kenyataannya mereka sangat butuh untuk menyebut keluarganya ada seorang dari mereka yang namanya Al-Aswad Ibn Al Mutalib. Orang ini kehilangan tiga anaknya Pemuda-pemuda yang dianggap olehnya Sebagai pemuda kebanggaan Bapaknya Ternyata tiga-tiganya terburuk Salah asah min waladihi Tiga anaknya Yang pertama bernama Zam'ah ibn al-Aswad Yang kedua Aqil ibn al-Aswad Dan yang ketiga al Harith ibn al-Zam'ah Qala maka al-aswadzini ibn al-muttalib ingin meratapi anaknya ingin menangisi anaknya dan mereka kalau meratapi mayit itu seperti upacara ada syiir-syiirnya ada tangisan ratapannya ada orang-orang yang mengiringinya yang ikut menangis bersamanya Nah dia ingin meratapi mayitnya tetapi ketika dia jalan di salah satu jalan-jalan di Makkah tiba-tiba mendengar ratapan di malam hari okay. maka dia berkata kepada budaknya miliknya wa yang sudah buta matanya lihat apakah akan berhasil annah nahab itu suara keras suara cicit-cicit ini apa itu yang terjadi meratapi siapa dia hal bakat quraisyun ala qatlahum hal bakat quraisyun ala qatlahha. lihat, apakah quraisy meratapi mayit nih dia mau meratapi mayit tapi lihat dulu yang lain ada yang meratapi enggak karena kemarin sudah dibicarakan jangan kalian lakukan Nanti kaum muslimin akan mentertawakan kalian Sehingga dia nyari teman dulu Cuma, lihat cik. Apakah bermanfaat Dan apakah Quraisy meratapi orang yang matinya juga La <tore dei Harboraki> Karena aku ingin Semoga aku pun bisa menangisi Anak-anakku Aku bisa menangisi Abi Hakimah Abi Hakimah ini zam'ah Yang ini zam'ah Fa'inna jaufi qadih tarok Sungguh dadaku telah terbakar Ini karena kesedihan yang sangat terhadap anak-anaknya Dan karena kejengkelan yang sangat kepada kaum muslimin Dia ungkapkan dengan kalimat kedesta Jauh V, dadaku ini sudah terbakar Aku ingin meratapi ulam Budak yang disuruhnya tadi balik Untuk melaporkan hasil curi dengarnya <tallainnama> tabuki, tabuki ala inna ma si tadi sesungguhnya itu tangisan ratapan ratapan seorang wanita yang menangisi untanya yang hilang. <tallainyata> maka ketika itu Aswad mengucapkan syairnya. Atabki <tallainyata> an ba'irun wa Apakah dia menangisi untanya dan dia terhalang dari tidurnya karena itu? Sungguh, jangan menangisi unta. Bakrin ini maknanya? Unta pada umur tertentu disebut dengan bakrin. Fala tadki ala bakrin, walakin ala badrin. Mestinya perempuan itu jangan menangisi unta. Mestinya dia menangisi badr yang telah menumpahkan darah sekian orang-orang terhormat. Taqah saratil jududu Ala badrin suratu Bani Husayn Mestinya menangisi badar Yang di sana ada taqah-taqah dari turunan Bani Husayn Bani Magzum Dan beberapa orang dari Bani al Dari Abil Wali walid Wabaki In bakaiti ala aqilin Menangislah ka engkau Kalau engkau mau menangisi aqil Anaknya dia Wabakki harisan Asad al-usudi Tangis, tangisilah Harith anaknya yang kedua Asadul Usudi singa dari singa-singa wabki wa jami'an ma Abi Hakimah min nadid tangisilah mereka yang terbunuh di Badr wa jami'an wa Abi Hakimah nadid dan tidak ada bagi Abi Hakimah anaknya yang ketiga yaitu Zam'ah minna di tidak ada tandingannya tangisilah abi hakimah yaitu zam'ah yang dia tidak ada orang yang sepertinya tidak ada tandingannya ini menangisi anak-anaknya ikhwan ibn a'azakumullah demikian keadaan orang-orang Quraish sombong di awal pertama dan cengeng di akhirnya ikhwan ibn a'azakumullah kau muslimin, tidak sombong di awalnya dan mereka tidak meratapi mayitnya kan dalam Islam dilarang meratapi mayat. Hanya diperintahkan untuk mengatakan inna wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Suma ba'atsa quraisy fi bida'il Kemudian mulai mereka mengutus. Padahal sudah dipesan kemarin apa kalimat-kalimat mereka? Jangan menjemput tawanan-tawanan kalian sampai mereka yang menawarkan kepada kita. Kenyataannya Tak bisa. Mereka hobi dunia, wakrahia tul maut. Mereka cinta dunia dan takut mati. Maka mereka enggak akan menundanya sehari pun. Bahasa Quraisyun vivida il asat usara. Maka mereka pun mengutus orang-orang Quraisy mengutus untuk menebus tawanan-tawanannya. Fakulti so, Maka berangkatlah yang pertama Nikriz ibn Hafsin untuk menebus saudaranya Suhail bin Ammar. Mikriz menjemput Suhail bin Ammar. Falamma falamma qawalahum fihi mikriz wantaha Ketika qawalahum, qawalah untuk menawar, tawar menawar. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau tebus sekian? Bagaimana kalau tebus sekian? Wantaha ila Dan selesailah lah dengan keridaan 12 pihak. Apa keriduannya? Alu mereka berkata, hati ladi mana? Berikan kepada kami yang merupakan hak kami. Ini tebusan maksudnya. Fidah. Alu berkata mereka kerid, ejalu rijli maka rijli. Jadikanlah kakiku mengganti kakinya suhaib. Artinya ikat kakiku, lepaskan kaki suhaib. Maka diborgolah, diikatlah kaki mereka dan dilepas, Suhail untuk pulang. Untuk membuktikan, Kalau memang sudah berhasil pembicaraannya, Yaitu ditebus dengan harga sekian. Maka yang disuruh balik, Suhail. Untuk mengambil tebusan tadi, Dan kembali untuk melepaskan Hatta nekri. Biarkan jalannya Suhail, Bebaskan dia. Hingga mereka memutus kepada kalian untuk membawa fida untuk membawa pidahi, membawa tembusan. Fakalusabila Suhail maka mereka pun melepas Suhail Wahhabasumikris dan mereka menawan mikriz di tempat Suhail. Wakan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Qaulul rasulullah sallallahu alaihi waalaikum. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu ketika itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah, ya rasulullah. da'ni an dha'thaniyatah thaniyata saytsuhail ibnu amr wa yidla' lisanihi qala la yaqumu 'alayka khathiban fi abadan ini kata umar ibnu khattab ya rasulullah izinkan aku biarkan aku memotong dua taringnya dan mencabut lidahnya sebelum pulang Agar dia tidak bangkit lagi nanti sebagai khatib berbicara di mimbar-mimbar untuk menjelekkan Islam dan kaum muslimin Fakallah Rasulullah Sallam maka Nabi bersabda, لا أُمَسِّل بِهِ فَيُمَسِّل اللَّهُ بِي. Aku enggak akan mencacati seseorang tawanan. Niscaya Allah akan mencacati aku. Kandungan azabul muda dan ini kaedah dalam perang kaedah Islam beda dengan agama-agama kafir, agama-agama yang bikinan manusia, mereka bikin dengan hawa nafsu, sehingga kalau sudah musuh menurut mereka boleh diapakan saja. mereka potong telinganya, mereka congkel matanya, mereka robek dadanya, mereka cabut ininya, mereka begitu kan? itu mereka orang kafir. Adapun Rasulullah SAW setiap mengutut pasukan perang, Rasulullah SAW berpesan, apa dia dalam pesannya? لا تغلو ولا تمسلو di atas pesannya adalah jangan kalian merampas atau jangan mencuri pampasan perang. Jangan mencacati jasad musuh kalau sudah mati mati. Jangan mencacati jasad musuh. Selalu dikatakan la wa walidan dan jangan bunuh anak-anak kecil. Dan juga jangan bunuh perempuan-perempuan dan jangan bunuh mereka-mereka orang-orang asif, orang-orang yang hanya bekerja dan mereka tidak ikut berperang. Lihat bijaknya ajaran Islam Sangat mulia Kalaupun berperang Berperang karena Allah Bukan berperang dengan emosi Kalau berperang dengan emosi Walaupun mayatnya atau walaupun musuhnya sudah mayat Sudah jasad, sudah mati, masih belum puas Itu orang ingin merobeknya Mencabut mancanya, mencokil ininya Dan seterusnya Padahal masih Ini yang dilarang Jangan mencacati musuh maka tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Umar untuk mematahkan giginya dan mencabut lidahnya. Wa'in kuntu nabi'an kata Rasulullah SAW. Kalaupun aku nabi, kalau aku mencatatimu, musuh aku akan dicatat oleh Allah SWT. Wa'in kuntu nabi'an. Walaupun aku nabi. Wadkan fi usara Abu La'ath ibn Rabi ibn Abdil Azza. Di antara tawanan ada seorang yang namanya atau julukan kunyahnya Abu La'ath. Abdul 'Af' Ibn rabi Ibn Abdul abd Dia adalah khatan Rasulullah s.a.w Apa khatan Mantu Rasulullah s.a.w Karena dia adalah Suami Dari anak Rasulullah s.a.w Yang bernama Zainab, Yang menikahnya di masa Lalu Sebelum Rasulullah s.a.w Berumur 40 tahun Berarti belum jadi Nabi sehingga jangan dianggap berarti Rasulullah SAW juga punya mantu orang kafir. Berarti boleh bermantukan orang kafir. Jangan beriksa begitu. Ini terjadi sebelum Islam. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul dalam umur 40 tahun. Dan anaknya ketika umur 40 tahun sudah besar-besar. Di antaranya Zainab sudah dinikahi sebelum beliau jadi Nabi. Oleh seorang yang julukan kunyanya Abu La'af, Ibn Rabi, Ibn Abdul Uzzah. Wakal Islam farrak abina Zainab kina aslamat. Sedangkan keislaman memisahkan Zainab dari suaminya. Keislaman Rasulullah Sallam, keislaman uh, anak Rasulullah Sallam Zainab menyebabkan harus berpisah dari suaminya yang kafir, yaitu Abu La'af ibn Rabi'ah. Wabina Abu La'af ibn Rabi'ah. Ilah an Rasulullah Sallallahu tidak Hanya Rasulullah Sallam tidak mampu, ya yani sangat sayang, sangat kasihan untuk memisahkan antara keduanya. Maka dibiarkan oleh Rasulullah Sallam hidup bersamanya dalam keadaan suaminya masih musyrik dan Zainab. Sudah masuk Islam dan ini karena belum turun ayat larangan, belum turun ayat larangan. Maka amat maafu, maka Zainab tetap tinggal bersamanya dalam keadaan dia musyrik. Hatta hijrah Rasulullah SAW sampai ketika Allah hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan Zainab untuk hijrah. Palama salah Quraisyun ilah beder, maka ketika terjadi perang badar sarafihim abul asib bin ternyata abul Asim bin rabi ikut berperang bersama musyrikin quraish fa usiba fil usara yaum badrin dan ternyata tertangkap sebagai tawanan di dalam perang badar tersebut maka nabil madinah inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia ditawan di madinah di sisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tik> Ketika orang-orang Quraisy datang untuk menebus tawanan-tawanannya, di antaranya mereka membawa titipan dari Zainab. Berarti Zainab belum hijrah? Masih ada di Madinah bersama Abul Az maka Zainab mengutus mereka untuk membawakan tebusan tebusannya adalah untuk menebus suaminya, yaitu Abul Az Ibn Rabi'ah. ketika Rasulullah SAW dengar yang demikian Rasulullah SAW mengetahui bagaimana perasaan anaknya, apalagi ketika Anaknya memberikan yang diberikannya adalah perhiasan yang pernah diberikan oleh Khadijah ketika dia menikah. Ini hadiah pernikahannya dari Khadijah adalah sebuah perhiasan yang berharga tentunya. Qala Dikatakan falan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam melihatnya roqqa tatkah dan syedidah. Allah sedih dengan sangat sedihnya. Ya. Kata Nabi, "Kalau kalian berpendapat mau mengembalikan dia perhiasan tadi, karena itu adalah kenang-kenangan dari ibunya Khadijah, ta anha, sebagai hadiah pernikahannya, dan lepaskan suaminya." Maka silakan kata Nabi kalau kalian riba ya. kalau kalian tidak riba tidak mengapa itu hak kalian kata Nabi. Kalau ya. Allah, maka mereka pun menjawab dengan serentak naam ya Rasulullah tentu ya Rasulullah maka dibebaskanlah Abu 'Abdul ibnu Rabi dan juga dikembalikan perhiasannya di Mekkah maka Abu 'Abdul kembali tinggal di Mekkah. Hatta Farroq Abaynahumal Islam hingga dipisahkan di Madinah. Islam. Hatta Hatta Hatta Madinah Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta dengan Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta Islam Hatta Hatta Hatta Hatta Hatta InsyaAllah شاء الله نواصل في الدرس القادم باذن الله تعالى وبارك الله فيكم سبحانك